Sembari menunggu para guru tiba, Chaosu mengadu ke kakak seperguruannya yang bernama Liulong perihal Lindong yang telah menghajar dan menyita pedang esnya. Pada awalnya Liulong berusaha basi dengan menyapa Lindong dan meminta agar senjata adik seperguruannya tersebut dikembalikan. Namun Lindong malah berdalih karena menurutnya itu sepadan dengan kelakuan Chaosu yang telah membuat rusuh di tempatnya. Ketika suasana semakin tegang, Jue berusaha menengahi agar jangan membuat keributan sebelum pertandingan dimulai.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 Dan benar saja, Lindong yang baru saja sampai di lantai 5 langsung mereka halangi. Cao yang merasa dendam karena Lindong telah mempermalukannya sekarang mencoba untuk membalasnya. Bersama dengan Liu Long, mereka pun mengeroyok Lindong yang cuma sendirian. Akan tetapi Lindong nampak tak takut sedikit pun dan justru memanas-manasi mereka dengan memperlihatkan senjata Cao yang kemarin ia sita. Kini ia kendalikan sebagai senjata untuk melawan mereka. Diperlihatkan dari kedua sisi, Cao su dan Liu mengepung Lindong dengan masing-masing teknik mental mereka.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 Sementara itu, senior dari Lin Chen, seorang wanita bernama Linker, tengah diajak berkeliling bersama kakek Lindong. Dalam pembicaraan mereka, kakek Lindong meminta agar Linker mengikut sertakan Lindong untuk pergi ke makam kuno agar cucunya tersebut bisa lebih mengasah kemampuannya. Pada awalnya, Linker ragu karena beranggapan kalau para petarung di klan cabang tak lebih kuat dari klan utama, sehingga dikhawatirkan hanya akan menghambat perjalanannya saja.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 Setelah mengetahui lawannya tipe petarung jarak dekat, ia menyerangnya menggunakan pedang yang ia kendalikan menggunakan kekuatan mental dan berhasil menjatuhkan Lin Chen keluar arena. <tuk> Namun Lin Chen yang masih belum terima memusatkan kekuatannya di kedua tangan lalu melompat dengan serangan cakarnya. Sementara Lindong berusaha bertahan dengan teknik gerbang ajaibnya. <tuk>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 Lin Chen yang baru bangun sangat panik saat tahu kalau mereka baru saja diserang. Mendengar ceritanya dari Lin Ker, ia tak percaya kalau Lindong lah yang telah mengalahkan ketua dari para bandit itu sendirian, mengingat statusnya yang hanya dari klan cabang. Namun Lin Ker mengatakan bahwa kekuatan seseorang tidak bisa dinilai dari tingkatan klannya saja. Di pertarungan sebelumnya, Lindong sudah menunjukkan belas kasihannya karena kalau tidak Lin Chen pasti sudah almarhum. Keesokan harinya mereka telah sampai di depan makam kuno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 Dan setelah menunggu cukup lama, akhirnya tibalah Lin Langtian dengan menunggangi burung phoenix -nya. Tak lama setelah itu, nampak kilatan petir yang ternyata adalah perwakilan dari klan Wang yang bernama Wang Yan. Dilanjutkan dengan hadirnya perwakilan dari klan Hin yang bernama Hin Si. Terakhir datang seorang gadis bunga teratai bernama Su yang menjadi satu-satunya perwakilan yang datang sendirian. Lindung yang merasakan aura hebat dari keempat orang dihadapannya benar-benar terkesan dan merasa kalau dirinya masih belum ada apa apa-apanya.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 Sebelum pergi, ia mengatakan bahwa kejadian hari ini pasti nanti akan ia balas seratus kali lipat. Sementara di dalam kuil, semuanya dibuat sangat terkejut melihat Lindong yang mampu lolos dari cengkraman kekuatan mental tingkat tinggi dari Ling Lang Tien. Singkat cerita, setelah keluar dari makam kuno, Lindong bermeditasi dalam waktu yang cukup lama untuk memulihkan dirinya. Diperlihatkan, emosi Lindong yang meluap-luap ingin segera membalas perbuatan dari Ling Lang Tien dalam waktu dua tahun dari sekarang. Namun dengan berat hati, Marta mengatakan kalau dua tahun saja tak akan cukup karena perbedaan kekuatan mereka yang benar-benar terlampau jauh. Lagi pula 2 tahun lagi pasti kekuatan dari Ling Langten juga akan meningkat. Seketika dalam keputus asaannya, Linong teringat dengan lokasi segel kuno saat ia berada di puncak pertarungan menara.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 melihat kekuatan lindung yang berada di luar perkiraannya memaksa Wangian bertarung lebih serius dengan mengandalkan senjata tombak naga emasnya. Dan benar saja, dalam sekejap Wangian juga mampu melepaskan teknik transformasi kekuatan mentalnya yang berwujud naga emas raksasa. Di sisi lindung, Marta pun memberikan peringatan keras kalau itu bukanlah serangan yang bisa Lindung tahan dengan hanya teknik biasa. Lantas ia menyarankan agar Lindung mengalirkan seluruh energi spiritualnya ke tombak pencakar langit.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 detik-detik sebelum serangan itu melenyapkan Lindong, cingsu si gadis teratai datang dan berhasil menyelamatkan Lindong. wang yang yang tahu kalau itu adalah cingsu memerintahkan agar senlong berhenti mengejarnya karena menurutnya meskipun kita bersatu kecil kemungkinan pihaknya bisa menang singkat cerita dibawa Lindong ke sebuah tebing dimana terdapat sebuah pohon sakura besar yang sedang berguguran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 Namun Lidong mengatakan bahwa ia akan lebih tenang jika Cintan tetap tinggal untuk menjaga klannya selagi ia tak berada di rumah. Keesokan harinya bersama Martha dan si Oyen, pun berangkat untuk mencari segel spiritual leluhur demi lebih mengupgrade kekuatannya. Dan tamat.